ku lihat pelangi kurang satu rasi di sana Dan tak perlu ku tanyakan lagi mengapa. lagi nada nada mengeluh melodi dan ku rasakan kini semua Bagaikan mimpi tak nyata tapi nyata eh hey, tiap kali kebuka mata ini setiap pagi yang baru ini, eh, hey. antara terlalu selalu Kurasakan hal yang sama, tapi baru tak tahu lagi mau apa hari ini, eh, hey. yang pasti nggak bisa kemana manaku di sini, eh, hey. kau aku berjarak kayak begini dan tak bisa, tak ada, ah. tersembunyi, tak senyum lagi padaku hari ini dan tak perlu ku mencari Silangmu itu Oh hari-hari berlari hari, tiada ber Sekejap seketika Terhentikan Dalam waktu yang singkat Ku taruh kunci bersama Dan seringnya terjaga Sinar gampang nikmat sunja Malah kadangku tak lihat terang Eh ku selamatkan semua dari sini gak dari sana Ku Lihat pelangi Aku rahsi di sana, dan tak perlu bertanyakan lagi mengapa adanya.